Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di Yusri BM. Oke, okay, teman-teman, di video kali ini saya membuat sebuah tutorial yang mana di tutorial ini membuat foto halu bersama sang cewek halu. Oke, okay, teman-teman, sebelum saya memulai, apa unitnya? Uh, teman-teman, jangan lupa di like dan subscribe. Oke, okay, di sini saya sudah masuk ke aplikasi Pixelnya, dan saya akan menambahkan dulu backgroundnya. Oke okay, setelah saya tambah ke backgroundnya Selanjutnya Saya akan meng dulu Atau mempotong bagian Background belakang dari Si cewek dan juga foto saya Oke okay, sini saya sudah saya cut Dan saya download terlebih dahulu Dan juga foto saya Sudah saya cut juga sudah saya download langsung Oke okay, tidak perlu lama Langsung saja saya masuk ke aplikasi Pixelnya kembali Setelah saya masuk ke aplikasi Pixelnya, saya akan memilih lagi foto yang sudah saya cut dan juga foto sang cewek yang halu. Dari sini, saya hapus dulu bagian abangnya si cewek ini. Oke, okay, di sini sudah saya hapus dan di sini saya akan coba dulu memperjelas bagian foto saya agar bentuk nyata bersama sang cewek halu. Dan untuk kontrasnya atau kecerahannya bisa teman-teman lihat e, langsung saja atau bisa teman-teman screenshot. Oke okay, sini sudah saya atur efek bagian foto saya dan untuk foto cewek juga saya atur biar pas dia dan biar sesuai hmm. Setelah saya atur dan ini bagian lensanya atau lampu pijar yang saya gunakan Dan teman-teman bisa mengotak atiknya sendiri Dan sini saya langsung masuk ke aplikasi Lightroom Di sini saya ngatur kontrasnya atau pencahayaan Untuk bagian efek-efeknya akan saya kirimkan ke link deskripsi Setelah saya edit dan saya akan simpan dulu dan untuk memperjelas wajahnya saya pergi langsung ke aplikasi Remini. Setelah masuk aplikasi Remini saya akan memilih dulu foto yang sudah saya edit dari sini langsung saja saya centang dan saya tunggu prosesnya dan ini hasilnya. Oke okay. <tuh> Baiklah. Cukup sekian video saya kali ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan untuk hasilnya ada di bagian video berikutnya. Sampai jumpa kembali dan semoga sehat semua.